Oke okay, teman-teman Yang saya masih saya cas Kita coba jarak jauh ya teman-teman Jadi untuk yang belum subscribe Tolong subscribe ya teman-teman Jadi biar saya lebih semangat lagi Untuk membuat videonya Kami akan membuat video yang bakalan seru lagi Dengan menggunakan alat ini tentunya Oke, okay, subscribe Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Nomor e Oke guys uh, Pada kesempatan kali ini Saya in Frame ya ini baru kali, pertama kalinya inframe mungkin uh, oke okay. Di konten kali ini Saya akan uh, unboxing Suatu mainan baru Atau suatu alat baru Yaitu untuk Untuk apa? Untuk kelengkapan uh, persiapan Ambil video lagi Oke, okay. gimana keseluruhannya Intro dulu bosku Editor, tolong intronya dong Jadi, bagi teman-teman yang belum subscribe atau baru menemukan channel ini, buruan tekan tombol subscribe. Oke, okay, subscribe dan bunyikan loncengnya ya, nanti pasti bakalan teman-teman dapat video-video lainnya. Oke, okay, buruan, oke, okay, buruan uh, klik tombol subscribenya, teman-teman. Oke, okay, kita lanjut ke kontennya. Yang pertama yaitu uh, kita mempunyai. Apa ini? ini adalah apa ya? ini adalah uh, mic wireless ya atau wireless yang itu yang, yang bisa misal jauh ya ini dia ini saya beli di ada nanti uh, linknya di deskripsi ya kalau teman-teman pengen -teman tahu ini adalah mic clip-on clip-on yang wireless yang seperti ini kalau ini dia pakai kabel ya teman-teman yang saya gunakan ini ini pakai kabel, ini menggunakan kabel dan kalau yang ini ini uh, bisa jarak jauh nanti untuk review review video videonya nanti bisa di next video ya teman-teman. Oke okay, mari kita unboxing untuk video yang ini. Oke okay, thank you banget thank you, terima kasih banyak untuk tokonya uh, reseller banget uh, pengirimannya cepat dan packingnya aman bagus oke okay. mantap oke okay, mari kita buka unboxing. Dan ini maaf tadi kesekip bentar uh, tadi ngecek kameranya juga ya tapi dia nggak kereknya gitu oke okay ini teman-teman untuk packagingnya, packagingnya seperti ini ya. Oke okay, seperti ini, packagingnya. Ini lumayan bagus teman-teman, udah Ini di sini keterangnya bisa untuk bisa untuk mobil phone, itu buat uh, komputer juga bisa, buat apa tuh? Uh, sound juga bisa. Oke, okay. uh, ini mereknya Unicam. WM 02 Alhamdulillah teman-teman bisa dapat alat ini Jangan lupa untuk teman-teman Bantu subscribe juga nanti Biar saya semangat untuk gitu, bikin videonya Menggunakan alat ini ya teman-teman Oke okay. Oke okay, kita buka lagi teman -teman. Wow mantap teman-teman Nah ini teman-teman kita dapat alat uh, ini Ini dapat satu paket ya teman-teman Satu receiver dan dua transmitter Ini teman-teman scroll Ini untuk receiver nya Wow Aduh teman-teman Seperti ini alhamdulillah ya Ini untuk ini ya untuk penangkapnya ya, Receiver-nya, dan jadi untuk Transmitter-nya Wow, gede juga ya, maksudnya Lumayan Transmitter-nya ini, ini Transmitter-nya Oh ini elastis teman-teman, di bagian sini elastis Bisa diarahkan ke sana, ke sini Tapi di bagian belakang pun juga Bagus ada untuk itu yang Ini untuk ukuran DC-nya 5 volt ya teman, -teman. udah lagi ini tuh dikasih ini ya teman-teman dikasih sarung untuk ininya bagian, bagian apa nih bagian sinyal bagian apa ya busanya busa ya biar nanti kalau ada angin uh, bisa suaranya bisa aman gitu oke okay. agak susah teman-teman saya masih baru ya mungkin kalau teman-teman pengen tahu tokonya ini bisa nanti cek aja di link di deskripsi ya teman-teman bisa lihat di situ oke okay. oke okay, posisinya gini ya teman-teman. bisa tes cuci coba ya teman-teman. cara ini uh, kita dapat ini untuk kabel charge, charge, dan ini untuk sama ya uh, receiver uh, transmitter dan satu receiver. ini receivernya teman-teman. receivernya dan dikasih juga untuk ini uh, ini untuk jack besar ya jack mixer. jadi ini untuk jack ke, ke smartphone-nya ya ke ya. kabel punya apa liter dan kita dibalutin juga untuk ini ya liter yang model ini oke mantap juga tokonya rekomendasi banget rekomendasi banget untuk ini ya untuk apa namanya tokonya ya teman-teman rekomendasi banget untuk tokonya ini saya hmm. uh, rekam audionya pakai handphone lainnya ya biar suaranya biar bagus itu teman-teman untuk testingnya testingnya nanti saya tes ya untuk e, gimana pemasangannya ini untuk pemasangannya gini ya oke okay, teman-teman ini mungkin baterainya habis belum di Chas, mungkin ya. Jadi belum bisa hidup gitu. Jadi nanti eh uh, coba saya hidupin dulu apa hidup? saya cas dulu, begini. Coba saya dulu kan, kan? Untuk, um, chasenya, ya. Ini, ya teman -teman. ini. untuk receiver udah hidup namun untuk uh, tes belum hidup ya teman-teman ini manual ya saya ngontrol uh, audionya biar nanti audionya kerekam oke okay, teman-teman kami cek dulu saya cek dulu, cas dulu <tuh> oke okay, teman-teman hmm, berhubung masih saya tes, saya akan Ya. ini saya charge lagi ya dua-duanya saya, saya akan dulu oke, okay, baik teman-teman untuk menunggu masih di ya oke, okay, kami akan mem mempromosikan aplikasi ini teman-teman, buat teman-teman yang uh, hobinya itu ya, transfer-transfer atau pengisian uh, rekomendasi banget ini untuk aplikasi ini ya teman-teman uh. oke, okay, berhubung ini masih saya charge kami akan, kami ada itu ada su, satu aplikasi yang mana aplikasi ini membantu teman-teman untuk misalnya lagi darurat atau misalnya butuh paket untuk bisa butuh data. Nah, ini saya ada aplikasinya ya teman-teman. Untuk aplikasinya ini ada aplikasinya teman-teman. Ya aplikasinya ini bentar Oke, okay, buat teman-teman yang ingin menambah, apa namanya, uh, bisa kecil-kecilan. Ada nih, suatu aplikasi, ya, teman-teman. Uh, aplikasi oke, okay. ini namanya aplikasi tifa mobile, ya, teman-teman. Ini aplikasinya, teman-teman. Aplikasinya tifa mobile. Nanti bisa saya gabungkan video ini, nanti bisa saya tampilkan di layar. Oke, okay, di aplikasi ini nah ini saya udah kebetulan saya udah login ya teman-teman udah login udah daftar nah di sini nama saya nah, ini nama channel saya ya teman-teman untuk channelnya nah di sini ber banyak berbagai fitur-fitur lainnya ya teman-teman uh, contohnya uh, kayak kayak ini kayak apa nih uh, pengisian nah nih kalau misalnya uh, disini di sini di di menu pilihan ya kita klik aja semua menu kita klik semua menu itu produk bisa ya teman-teman nah ini produk di sini ada bisa ada SMS ada telepon data dan token jadi kita bisa bayar token di juga di sini dan kita juga bisa bayar eh uh, bayaran ya bayar PLN ya PLN misalnya token dan mungkin teman-teman, kalau misalnya sering menggunakan e-wallet atau jenis e-wallet itu kayak dompet digital ya, teman-teman. Nah, mungkin gak asing lah itu, yang seperti dana, link aja, OVO, GoPay, Tokopedia, dan OVO, Shopee. Nah, mungkin teman-teman bisa, apa namanya, misi saldo Shopee ya, Shopee, Tokopedia, di sini juga, bisa juga. Nanti kalau teman-teman ada yang minat atau yang mungkin pengen nyoba aplikasi ini bisa download aja di link di deskripsi ya teman-teman. Linknya ada di deskripsi dan soal pendaftarannya juga nanti ada di deskripsi ya. Tinggal klik aja nanti teman-teman uh, kalau misalnya bingung nanti teman-teman bisa caca ya mungkin nanti bisa saya bantu. Nanti bisa langsung aja chat di whatsapp di deskripsi ya teman-teman. Nanti pasti saya bantu gitu. Oke, mungkin untuk soal uh, pengenalan aplikasi ini di next video ya untuk fungsi-fungsinya, gimana cara daftarin, terus uh, fitur-fiturnya apa aja sih gitu, nanti transaksinya bagaimana, nanti di link di deskripsi ya teman-teman. Ini hanya pengenalan pengenalan aja bahwa aplikasi ini rekomendasi banget buat teman-teman gitu yang misalnya uh, hobinya lagi sibuk gitu loh, maksudnya... Uh, Nggak bisa keluar rumah gitu, nanti bisa rekomendasi ke aplikasi ini ya teman-teman. Tifa Mobile, serba ada dalam satu aplikasi untuk semua kebutuhan. Isi ulang dan pembayaran lebih mudah karena dapat diakses 24 jam dengan sistem refund otomatis jika gagal. Beragam fitur unggulan tersedia di Tifa Mobile. Seperti isi pulsa dan kuota al-operator, bayar PPOB hingga top up e-money juga ada. WM 02, cek. cek cek cek Unicam WM02 cek cek cek Unicam WM02 cek cek cek Unicam WM02 cek cek cek Unicam WM02 cek cek oke okay, teman-teman kita dicoba ya ini ini pakai uh, wireless ini ya teman-teman udah nggak pakai udah nggak pakai ini udah nggak pakai kabel yang tadi ya temannya yang dari handphone tadi ya ini enggak tahu saya nggak tahu ini suaranya bagus enggaknya, jernih nggaknya nggak tahu juga ini. Oke, okay. ini udah pakai uh, wireless Unicam WM02 ya, teman-teman. Cuman yang satunya masih saya cas. Oke, okay, teman-teman. Yang satu masih saya cas. Kita coba jarak jauh ya, teman-teman. Jadi untuk yang belum subscribe, tolong subscribe ya, teman-teman. Biar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Kami akan membuat video yang bakalan seru lagi dengan menggunakan ini tentunya Oke, okay, subscribe dulu teman-teman Oke, okay, kita coba keluar dari receiver -nya. Ini jaraknya jauh ya teman-teman Cek, cek, cek Unicam WM02 Cek, cek, cek Unicam WM02 Ini jaraknya udah 3 meteran ya teman-teman Coba kita ke belakang Ke dapur ya teman-teman Oke, okay, cek, cek, cek Unicam WM02 Unicam WM02 ya teman-teman cek, cek, cek, cek. Ini saya ke dapur ya teman-teman. Jaraknya paling enggak 4 meteran. Oke, kita coba cari minum yang dingin ya teman-teman di kulkas. Oh, ternyata nggak ada minuman dingin, teman-teman. Oke, kita cek lagi, cek cek cek. Ini jaraknya 5 meteran kurang lebih ya, teman-teman. Cek cek cek Unicam BM02, cek cek cek Unicam BM02. Oke, teman-teman gimana suaranya masih ada tidaknya? kita mendekat lagi ya teman-teman ini jaraknya tiga meteran dari receivernya teman-teman Oke kita masuk ke studio mini kita teman-teman oke uh, Unicam WM02 teman-teman cek cek cek nah ini saya udah sampai ya teman-teman cek cek cek Unicam WM02 gimana gimana audio kita preview dulu